Salam Patunggilan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Shalom, selamat pagi Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan kita Yesus Kristus Karena pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan Untuk mengikuti ibadah pagi hari ini secara online Adapun ibadah Minggu pada tanggal 3 Januari 2021 ini adalah minggu pertama di tahun yang baru. Semoga di tahun yang baru ini Tuhan menggenapi segala bentuk permohonan kita. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kami memohon waktu sejenak untuk menyampaikan beberapa warta jemaat. Yang pertama adalah ibadah PD, PA dan berayat Sementara ditiadakan sampai dengan Pertengahan Januari 2021 Dan nantinya akan diumumkan kembali Kegiatan peribadatan lewat media yang ada Di persekutuan kita Terima kasih Ibadah Minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto STH Mari kita mulai ibadah pagi ini dan kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 381 ayatnya yang pertama dan keenam. Selamat pagi, saudara sekalian yang kekasih. Marilah sekarang kita mengambil saat aduh. Kebaktian yang kami alami pada pagi hari ini, kami landaskan dalam keyakinan kepada Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab kasih setianya kekal dan sungguh ia tidak akan pernah meninggalkan segenap karya tangannya. Amin. Kidung jemaat nomor 371 kita pujikan bait 1. Saudara sekalian, salam dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Kristus telah nyata dan dianugerahkan kepada saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih, bacaan Alkitab melandasi sukacita persekutuan kita saat ini diambil dari bagian kitab Yesaya pasal 66 Yesaya pasal 66 saya akan membacakan untuk penjendengan semua pada ayat 10 sampai 14. Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai 14 yang demikian. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersurak-suraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang. Dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat, maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sidang jemaat yang kekasih, marilah firman ini kita sambut dengan panggilan untuk kembali menghampiri Tuhan, menyatakan segenap keberadaan kita kepadanya. Mari kita lakukan dengan berdoa Tuhan Allah Bapa, Terima kasih atas penyertaan Tuhan Di sepanjang kehidupan Kembali pada awal tahun 2021 ini Kami membangun persekutuan Bersama dengan saudara-saudara kami Meski Hingga saat ini masih harus kami lakukan dalam keadaan yang terbatas Baik waktu maupun tempat Kami harus melakukannya di tempat tinggal kami masing-masing Namun demikian kami yakin bahwa kehadiran Tuhan senantiasa nyata Tuhan tidak dan tidak akan pernah meninggalkan kami Dimanapun kami berada Demikianlah yang terjadi atas kami pada pagi hari ini. Bapa, kami ingin persekutuan yang kami bangun, kami alami pada pagi hari ini sungguh-sungguh sempurna dan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu, silakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Silakan Tuhan menguasai kami. Biarlah persekutuan kami Senantiasa layak untuk kemuliaan Tuhan Bapa kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan percayakan Melaluinya kami pun beroleh ajaran Tidak hanya menghentikan anugerah itu untuk diri pribadi kami Tetapi kami juga meneruskannya kepada siapapun yang ada di lingkungan kami Kami mau saling memberi maaf Apabila diantara kami melakukan kesalahan Lebih dari itu Ucapan syukur patut kami nyatakan kepada Tuhan Oleh sebab Tuhan menganugerai kami berkat Atas beragam aktivitas Yang kami alami selama ini Bapak, itulah kerinduan dan keberadaan kami di dalam Kristus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kembali kita menghampiri Tuhan dengan menyanyi dari kidung jemaat nomor 240A bait 3. Saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sungguh Allah yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang maha kasih, Allah maha pengampun. Dan kepada siapapun yang sungguh-sungguh dan tulus mau menyerahkan totalitas hidup, apapun yang terjadi dalam kehidupannya kepada Tuhan, Tuhan senantiasa menyediakan bahkan menganugerahkan pengampunan. Lebih dari itu, dia juga menganugerahkan berita yang sungguh indah menjadi cermin, menjadi dian untuk hidup dan kelanjutan hidup umatnya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru Sebagaimana kesaksian Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia. Galatia 6 ayat 4 dan 5 demikian. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan Bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat Mari kita mengakui iman kita Menurut pengakuan iman rasuli Untuk itu kami persilahkan jemaat Tuhan berdiri Pengakuan iman rasuli Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama persiapkan hati, pikiran kita. Kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan kita pagi hari ini, yang kita ambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-10, ayat 1 sampai dengan 10. Maaf, Injil Lukas 10, ayat 1 sampai dengan 11. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji dan hormat kunaikan mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kebaikanmu. Kau telah memberikan kami kesempatan di pagi hari ini. Kami bersama-sama akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang akan kami renungkan pagi hari ini dapat menguatkan hati kami masing-masing ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapa untuk hambamu yang akan melayani kami bersama di pagi hari ini. Biarlah Bapak Pendeta Puji Sugiharto, engkau berkati juga, engkau cerahkan rohmu yang kudus, supaya apa yang akan disampaikannya, semuanya seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Perfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Lukas 10, pasal 1 sampai dengan 11, yang demikian firman Tuhan. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, Tuwayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuwayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuwayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, Damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, Kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, Pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kami kebaskan di depanmu tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat demikian firman Tuhan mari kita bersama-sama memujikan kidung jemaat 231 baitnya yang kedua. Shalom, selamat pagi saudaraku sekalian yang kekasih. Penyelenggan pasti selalu dalam keadaan sehat, atau paling tidak penyelenggan senantiasa mengalami sukacita yang dianugerahkan oleh Tuhan. Apapun keadaan kekuatan kesehatan yang kita alami, yang pasti bahwa keyakinan kita Tuhan senantiasa bersama dengan umat yang dikasihnya. Sidang jemaat renungan kita pada pagi hari ini dilandasi oleh tema atau judul pelayan yang mengandalkan Tuhan. Pelayan yang mengandalkan Tuhan. Nats Pembimbing saya bacakan kembali dari bagian ayat 2 Lukas Pasal 10 Tuwayan memang banyak tetapi pekerja sedikit Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuwayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuwayan itu saudara. telah jamak terjadi. Jika seseorang memberi tugas kepada seseorang atau salah satu pihak, pasti terlebih dulu dia memberikan bekal, baik itu untuk berproses di sepanjang perjalanan Menuju ke tempat yang dituju, yang dirancang Atau juga untuk keperluan yang lainnya Yang pasti bekal untuk e, Membahani yang ditugasi Mengalami atau menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya Hingga menghasilkan aktivitas atau kegiatan yang menggembirakan seperti yang dirancang. Nah, Saudara-saudara, bekal itu bisa berupa sesuatu yang bersifat materi atau mungkin hanya sekedar petunjuk teknis. Namun yang pasti Apapun bentuk bekal yang diberikan sebelum yang, yang ditugasi ini berangkat melakukan tugasnya adalah agar yang ditugasi ini bisa melakukan pekerjaan atau tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya. Bisa berhasil dengan baik. Ada yang berbeda. Dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengutus tujuh puluh orang muridnya, bekal berupa petunjuk teknis memang ia disampaikannya kepada murid-murid yang dia tugasi. Tetapi bekal berupa materi ternyata tidak cukup diberikan kepada mereka. Bahkan para murid pun dilarang untuk membawa bekal yang berasal dari mereka sendiri, baik itu yang berupa uang, makanan, maupun cadangan pakaian. Nah, tentu saudara-saudara ada maksud khusus mengapa Yesus tidak menyertakan bekal yang berupa materi Untuk murid-murid yang dia tugasi Sementara prosesi tugas yang harus mereka lakukan tidak ringan Nampak jelas dari kesaksian tadi bahwa mereka, para murid yang ditugasi itu, akan menghadapi situasi yang sangat tidak mudah. Dikabarkan oleh bagian dari Injil Lukas, Lukas 10 pada ayat 3. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kita mungkin sedikit bisa menggambarkan Bagaimana buasnya Binatang yang bernama Serigala Sementara Yang ada di depannya adalah Para domba Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara Maksud khusus apakah yang dikandung dalam tugas perutusan itu hingga Yesus merasa tidak harus atau tidak perlu memberi bekal berupa materi kepada mereka. Kalau kita cermati secara lebih dalam, akan nampak kepada kita bahwa Tuhan Yesus menginginkan agar di dalam melaksanakan tugas perutusan itu Para murid tidak bergantung pada yang menjadi bekalnya. Tidak menggantungkan diri pada bekal yang dibawanya. Apapun wujud atau bentuk bekal itu. Melainkan mereka harus benar-benar mengandalkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Dan itulah memang ciri yang dinampakkan, ciri yang harus diwujudkan, yang harus dilakukan oleh setiap orang yang sungguh-sungguh mau menjalankan tugas perutusan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya. Mereka hanya mengandalkan Tuhan mereka hanya bergantung sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan dan dalam hal ini para murid selaku penuai, selaku pekerja memang harus hanya mengandalkan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan apa yang Tuhan kehendaki dengan demikian ketika mereka tidak memiliki apa-apa untuk menghadapi situasi yang sulit, mereka pasti hanya akan mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan pada bekal yang ia bawa dari rumahnya sendiri. Selanjutnya, saudara-saudara, hal yang tidak kalah penting. Bagi seorang penue, bagi seorang pekerja, secara khusus berkait dengan perwartaan tentang kerajaan Allah yang sudah dekat. Yaitu bahwa para murid tidak dibiarkan melakukan tugas perutusan itu sendirian. Tuhan tidak mengutus mereka sendiri-sendiri, orang per orang tidak. Tetapi minimal, Tuhan mengutasi, mengutusi, mengutus masing-masing, katakanlah rombongan atau kelompok, sebanyak dua orang. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid-murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kula, kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Sekali lagi, Tuhan tidak membiarkan mereka melakukan tugas perutusan itu secara sendiri. Tetapi paling tidak, Tuhan menyertakan seorang teman dan pasti itu juga ada maksud khusus mengapa Tuhan tidak mengutus mereka seorang demi seorang, tetapi dua orang, dua orang. Nah, kalau kita cermati dengan adanya orang lain dalam melakukan penugasan itu, maka paling tidak akan terjadi Aktivitas yang saling melengkapi, saling menolong, saling membantu. Berbeda ketika tugas itu dilakukan oleh hanya seorang. Ketika ia menghadapi kesulitan, pasti ia benar-benar mendapati kesulitan, mendapati atau sulit untuk mendapati jalan keluar Di dalam mengatasi persoalan yang sedang terjadi Tetapi ketika ia tidak sendirian Dalam menjalankan tugas perutusan itu Ia ada seorang yang lain Ia ada teman, ada pihak yang lain Yang pasti atau paling tidak diharapkan Dapat membantu untuk mencari jalan keluar, untuk mencari solusi yang sebaik-baiknya. Selain itu, saudara-saudara, mereka juga diajar untuk menyelesaikan masalah bersama-sama demi mengemban tugas pewartaan yang memberi hasil yang. Meskipun mereka harus berhadapan dengan tantangan bagai domba di tengah serigala yang bahkan bisa mengancam nyawa mereka, tapi karena Tuhan senantiasa menyertai mereka melalui pihak lain atau seorang yang lain dalam rombongan itu, dan terlebih juga Keberadaan Tuhan yang senantiasa berada di sisi mereka, maka mereka pun pasti diluputkan dari segala macam mara bahaya yang dihadapinya. Tuhan pasti membantu mereka. Tuhan pasti menolong mereka untuk mengatasi bermacam. Permasalahan yang ada di depan mereka, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, tugas pewartaan bahwa Kerajaan Allah sudah dekat bukanlah tugas yang mudah. Orang yang diberi warta itu juga harus memahami tanda-tanda hadirnya Kerajaan Allah di muka bumi. Itulah sebabnya para murid diminta untuk selalu mengucapkan salam damai sejahtera. Artinya orang yang menerima pewartaan dari para murid itu juga harus merasakan suasana damai, suasana yang tentram sebagai wujud hadirnya atau terjadinya tanda-tanda kerajaan Allah bagi mereka. Damai sejahtera yang mereka rasakan tentunya bukan hanya masalah batin Atau hal-hal yang bersifat rohania Sebab bagaimana mungkin mereka merasa damai Mereka merasa tentram Kalau ternyata secara lahir mereka sangat tidak sejahtera Dan karena itulah Tuhan Yesus juga menugaskan mereka mempercayai mereka Memberikan mereka kuasa Untuk menyembuhkan orang sakit Atau ringkasnya Menjawab bermacam kebutuhan jasmani Orang-orang yang mereka temui Orang-orang yang mereka Berikan warta Tentang dekatnya Kerajaan Allah itu Nah, apa yang dilakukan oleh para murid Tentu tidak terlepas dari cinta kasih Allah yang tidak ingin umatnya binasa. Allah berusaha untuk mengingatkan dan menyelamatkan semua umat yang dikasihnya. Ibarat seorang ibu yang ingin semua anaknya selamat dan berada di dalam suasana damai sejahtera. Dan apa yang dilakukan oleh para murid itu adalah sebagai persiapan menjelang Tuhan Yesus datang ke tempat yang mereka kunjungi. Bahkan, saudara-saudara, Tuhan juga secara jelas melibatkan banyak orang, melibatkan banyak pihak untuk ambil bagian dalam pelayanannya. Artinya bahwa sebagai apapun apapun bentuk tugas Tuhan pasti campur tangan bahkan Tuhan sendiri yang berkarya melalui mereka yaitu mereka yang bersedia dipakai oleh Tuhan. Mereka yang tanpa bekal pun juga harus Mampu lebih fokus pada tugas yang diemban-nya, yakni dengan mengandalkan Tuhan. Dengan begitu, siapapun yang bekerja mewartakan Injil Kerajaan Allah, yang mewartakan damai sejahtera Allah, mereka semua adalah pekerja, mereka semua adalah penuh yang dipercaya. Yang dipekerjakan oleh Allah Di ladang yang dimilikinya Mereka bukanlah pemilik yang boleh bertindak semaunya Mereka adalah pekerja yang harus taat pada kehendak sang pemilik Yaitu Kristus sendiri Dan para pekerja ini harus hanya mengandalkan Tuhan Bukan mengandalkan yang lain Ia tetap fokus pada pemberitaannya Sekalipun menghadapi bermacam bentuk marabahnya Sidang jemaat yang kekasih Pada zaman sekarang ini Para penue, para pekerja di latang Tuhan Tentu harus menghadapi situasi yang tidak semakin ringan. Tetapi sebaliknya, ia harus berhadapan dengan situasi yang semakin sulit, situasi yang semakin berat. Mereka bukan saja berhadapan dengan masalah penolaan, tetapi juga berbagai godaan yang justru lebih banyak muncul dari dalam diri sendiri Mereka bisa saja sibuk dengan bekal yang dianggap harus dibawa Tetapi jika demikian Mereka tidak lagi sepenuhnya mengandalkan Tuhan Mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada karya Tuhan yang dipercayakan di dalam dirinya tetapi mereka akan lebih mengandalkan bekal mereka hanya direpotkan oleh bekal yang mereka bawa dan bekal itu bisa berupa materi, ilmu kekuatan fisik keterampilan atau bentuk-bentuk yang lain demikian juga dengan masalah penularan. Pada zaman sekarang banyak orang menganggap ada banyak hal lain yang lebih menarik Dari sekedar mendengarkan peringatan dan pemberitaan bahwa kerajaan Allah sudah dekat Persoalan lain yang juga mungkin dihadapi oleh para penue, oleh para pekerja Adalah lupa bahwa mereka sesungguhnya bukanlah pemilik, dan karena lupa, mereka cenderung ingin menguasai orang-orang yang harus mereka beri warta damai sejahtera itu. Mereka lupa kalau dirinya hanya pekerja yang tidak memilih hak untuk menguasai, yang mereka miliki hanyalah kesediaan yang tulus. Untuk dipakai oleh Tuhan Dan melakukan Perintahnya Dan sesungguhnya Para pekerja yang seperti ini Para pekerja Yang senantiasa hanya Mengandalkan Tuhan Tidak perlu khawatir Akan kelangsungan hidupnya Sebab Tuhan Pasti memelihara mereka melalui Orang-orang yang mereka layani Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan Baik untuk menjadi pekerja baginya Maupun Di dalam mencukupi Kebutuhan mereka Selamat menjadi pekerja Selamat menjadi penuhai Yang dianugerahkan oleh Tuhan Di dalam hidup dan kelanjutan hidup kita Mulai Tahun 2021 ini. Selamat Natal, Selamat menghayati hari-hari kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan mulai tahun 2021 ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita sambut permenuhan kita dengan menyanyi dari Kitung Jemaat nomor 428, Baid 1 dan 6. Terima kasih atas firman Yang Tuhan nyatakan kepada kami Terima kasih atas Warta Damai Sejahtera Yang Tuhan Berikan kepada kami Bahkan Warta Damai Sejahtera Yang Tuhan percayakan kepada kami Untuk kami Wartakan kembali Untuk kami teruskan pada siapapun dan apapun yang ada di lingkungan kehidupan kami Kami yakin Tuhan memampukan kami Tuhan membekali kami Hingga kami dapat melakukan tugas perutusan itu dengan sebaik-baiknya Memberi hasil yang baik seturut dengan rancangan Tuhan Apapun bentuk keterbatasan kami Tuhan senantiasa bersama dengan kami Tuhan, kami juga menyerahkan Siapapun, apapun, bahkan lingkungan Dimanapun kami berada Kemanapun Tuhan menugasi kami kuasai mereka, anugerah terang di dalam hati dan pikiran, sehingga warta sukacita, berita damai sejahtera bahkan anugerah keselamatan yang Tuhan tawarkan, juga dialami oleh mereka. Bapak Yang Maha Kasih, Di tengah sukacita kebaktian pada pagi hari ini Kami teringat kepada saudara-saudara kami Baik anggota keluarga kami Atau bahkan siapapun Yang pada saat ini sedang sakit Tuhan Sertai dan berkati upaya-upaya yang mereka lakukan Anugerai kepada setiap mereka penghiburan kesabaran, sukacita. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang terlibat di dalam upaya-upaya itu. Anugerai mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, kebijakan, kesabaran, hingga semuanya dapat berlangsung dengan baik. Tuhan saja yang dimuliakan. Bapak, untuk saudara-saudara kami yang berupaya mengatasi bermacam persoalan berkaitan dengan persebaran virus corona yang saat ini belum juga reda. Bapak pimpin mereka, anugerai kekuatan kepada mereka, kemampuan untuk menghadapinya. Apapun hasil yang kami dapati, kami Tuhan anugerai kemampuan dan kemauan menerima dengan sukacita dan penuh ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Juga untuk keberadaan dan kehidupan kami di negara yang kami cintai ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tuhan anugerai kepada setiap kami, baik para penyelenggara negara ini, maupun kami, setiap warga, biarlah apapun yang kami upayakan dan lakukan dapat terjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Juga untuk kehidupan bergereja dan berjemaat, baik di lingkup majelis agung, majelis daerah, maupun secara khusus di lingkup GKJW Jemaat Kota Baru Triorejo. Siapapun kami, siapapun saudara-saudara kami yang menjadi bagian dari gereja dan jemaat ini, Tuhan pasti tidak akan pernah menjauhi kami. Baik kami di dalam kehidupan berkeluarga, maupun di dalam kehidupan pribadi. Bapak, itulah seru doa dan permohonan kami. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan saja, di dalam Kristus yang telah mengajar kami untuk menyatakan keberadaan hidup melalui doa yang demikian. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagai rasa syukur kita pada Tuhan atas berkat yang sudah kita terima, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar nas Pembimbing diambil dari Masmur 56 ayat 13 yang menyatakan Nasarku kepadamu, ya Allah akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Demikianlah nas Pembimbing. Bersamaan dengan kita memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337 bait yang pertama sampai dengan selesainya persembahan. Hormat yang dikasih Tuhan, mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. bapak, -bapak Surga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih di mu atas berkat yang Tuhan sudah limpahkan pada kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan namamu. Dan kami juga telah mendengarkan firmanmu. Dan biarlah Tuhan Persembahan yang kami persembahkan saat ini bisa menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan juga kesejahteraan sesama kami. Dan sebentar lagi kami juga akan meninggalkan rumah ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan kami sehingga sampai di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Dan juga Tuhan memberkati setiap pribadi yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah pada saat ini. Dan juga Tuhan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dibalas saatnya kita akan segera mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini dan marilah kita kembali melakukan dan melanjutkan beragam bentuk aktivitas yang, diper, yang dipercayakan oleh Tuhan dengan lebih baik lagi dan tetap setia dengan mengandalkan keberadaan Tuhan di tengah kehidupan kita Saudara-saudara saya undang berdiri Marilah kita menyanyi Dari Kidung Cemat nomor 429 bait 3 Siapkan hitung jemaat 237, baik dua. Sekarang, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita memohon dan menerima berkatnya. nya Anugerah dan sejahtera dari Allah, Bapa, Sumber Hidup, penghiburan, dan kebijaksanaan yang berasal dari Kristus Sang Putra, senantiasa menjadi sumber kebijaksanaan di dalam hidup dan kelanjutan hidup saudara-saudara sekalian melalui pimpinan dan kuat-kuasa roh kudus pada hari ini sampai selamanya. Amin. bagi dan selamat tahun baru Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih ibadah pada pagi hari ini telah usai. Kami segenap majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto STH yang telah melayani pada minggu, pada minggu hari ini. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada organis, song leader, multimedia, tim keamanan, dan segenap kru shooting yang telah membantu jalannya ibadah Minggu pada pagi hari ini. Terakhir kami ucapkan kepada segenap warga jemaat Kota Baru Gereja yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semangat pagi.